Hallo semuanya kembali lagi dengan saya di channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur. Oke di sini saya akan mencoba melakukan tes uji akurasi dari senapan angin PCP Fusion 2560 Double Tabung ranting Plus Manometer. Oke di sini saya akan mencoba untuk tes akurasi eh, dengan sasaran bidiknya pakai eh, botol yang saya, sudah saya isi air dan jaraknya ini sekitar 15 meter ya sahabat dealer oke, mari kita coba dan di sini saya pakai uh, gantungan Mimis biar lebih praktis ya sahabat dealer kalau mau beli bisa di admin Jaya Rival. oke, mari kita coba kita tarik grendelnya kita masukkan, oke. Saya akan mencoba membidiknya. Ketiga, ya, dua, satu. Nah, botol pertama kena ya, sahabat. sahabat dealer. Kita lanjut untuk percobaan kedua. Di botol kedua, kita tarik grendelnya kita masukkan lagi mimisnya, dorong kunci, lalu bidik. Oke, tiga, dua, satu. Kena ya, sebelar. Nah, jadi itu tadi untuk tes akurasi dari senapan angin ini, yaitu PCP Fusion 2560 Double Tabung Tire Ranting Plus Manometer. Nah, sekian dari saya untuk uji akurasi dari senapan PCP Fusion 2560 double tabung. Style Rounding plus manometer ini untuk sahabat pediler. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe channel Jaya Rifle. Dan see you next time, and salam pediler.